Terungkap, bukan Na Ae Gyo ataupun Sim Suryon yang menyamar. Inilah wanita dengan tato kupu-kupu. Sebelumnya terjadi banyak sekali perdebatan tentang siapa sebenarnya wanita yang terlihat seperti Na Ae Gyo dengan tato kupu-kupu di pundaknya. Akhirnya pada episode 6 drama PENHOUSE season 3 telah terungkap siapa sosok wanita itu sebenarnya. Jika sebelumnya banyak sekali perdebatan yang mengatakan jika wanita itu adalah Oh Yun Hee atau Seok Kyung yang menyamar, dan ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Sim Suryon yang menyamar, bahkan ada yang mengatakan jika itu adalah Naegyo. Lalu siapa wanita itu sebenarnya? Wanita itu adalah Sim Suryon yang akhirnya memutuskan untuk membuat tato kupu-kupu yang menyerupai tato Naegyo di pundak sebelah kirinya. Hal itu dia lakukan setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada Oh Yun Hee. Terlebih dia juga melihat boneka yang Oh Yun Hee buat untuk persahabatan mereka. Setelah melihat boneka berbaju hitam, Sim Suryon menyadari jika hal yang harus dia lakukan untuk mengalahkan Joe Dante adalah dengan bersikap lebih kuat dan tak mudah goyah dengan keadaan. Sim Suryon telah belajar banyak dari cara hidup Naegyo sebelumnya dan mungkin saja ini adalah salah satu strategi Sim Suryon untuk mengalahkan Joe Dante. Karena salah satu kelemahan Joe Dante adalah Naegyo. Jadi wanita itu memang benar Sim Suryo namun dia tidak menyamar melainkan memutuskan untuk bersikap lebih kuat seperti karakter Naegio. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tuliskan komentar dan pendapat kalian biar diskusi tentang penthouse ini jadi semakin seru. See you on the next video.